Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, hello, apa kabar kalian semua? I hope that everybody is fine Well, kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris untuk kelas 11 semester gasal. Saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik Tetap semangat dan selamat belajar Baiklah, mari kita saksikan video pembuka dalam pembelajaran kali ini. Just watch the opening video. Welcome to our English class. Still with me, this is Erlina. Today, we going to learn about the new materials for the name of professional school students. That is, Prosture Kali ini, kita akan belajar materi baru untuk melaksan-belas memperkasar SMK. Kali ini, materinya tentang Prosture Sebelum kita mulai materinya, kita harus mengetahui kompetensi dasar ada dua kompetensi dasar yang harus kita belajar dalam pembelajaran tadi. bisa dilihat di monitor baiklah setelah kompetensi kompetensi dasar ada tujuan yang diharapkan siswa setelah mengikuti pembelajaran ini dapat mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan struktur kebahasaan teks prosedur Baik lesan maupun tulis dengan tepat. Selain itu, siswa mampu menarik kesempatan Points. so we need those materials for making mold Ste there are several steps First cut into pieces the garlic, onions and. Tea. Second break the egg into bowl Third put the garlic, saya panaskan Ada step the text? My question what does the tag tell about? Text itu tentang apa? Nanti kita akan belajar I give you the functions and purposes of text in details. Berikut ini saya coba untuk sampaikan tujuan dari prosedur teks itu lebih terperinci. There are four pros purposes here. The first one is to tell how to make or do something. How to make bagaimana cara membuat or do something melakukan sesuatu. Number two To tell the steps of making or doing something. Memberitahu tentang langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Number three, to explain the way of creating or making something. Menjelaskan tentang cara, tata cara menciptakan atau membuat sesuatu. Number four, to give guidance in making or doing something untuk memberikan petunjuk bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Pada dasarnya, tujuan utama itu sama dalam prosedur tag, yaitu to make or do something untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kali ini saya jabarkan elaborate into four specific purposes. Ya, Jadi mungkin ada beberapa contoh prosedur tag yang me Bertujuan untuk uh, sesuatu hal yang lebih spesifik. Saya rasa cukup jelas ya mengenai tujuan dari prosedur teks. Next. Oke. Okay. Examples. There are so many examples of prosedur teks. Ada banyak sekali contoh dari prosedur teks. Oke, okay. yang pertama, uh, resepi atau resep. Contohnya seperti tadi how to make omelet. You can find many recipe in the recipe books maybe or in the restaurant. There are so many recipe. You, you, you can find it easily. Jadi ya, resep itu bisa ditemukan di banyak tempat. Itu merupakan contoh dari prosedur text. Next, manual or guide. Ya, buku petunjuk. Ya, contohnya how to use facts. For example, jika kalian membeli sesuatu barang elektronik atau apa di situ mesti ada buku petunjuk cara penggunaan that belongs to the procedure text too. and third uh, instructions or rules, jadi aturan atau petunjuk sesuatu for example, road safety rules video game rules jadi Uh, petunjuk atau instruksi untuk melakukan sesuatu itu juga termasuk prosedur teks. jadi misalkan for example uh, cara uh, mendaftar bagi siswa baru how to register for the new student it belongs to the procedure text now, apakah kalian bisa memberikan contoh yang lain tentang prosedur teks yang kalian temui uh, di lingkungan kalian Oke, okay, that's good I think you can do it there. Now, the next is about the language features. There are five language features that's usually used by the procedure text. Ada karakteristik dari bahasa yang biasa digunakan di prosedur teks. Pertama, use simple present tense. Menggunakan simple present tense. Why? Because procedure text consists of facts and general truth karena informasi yang ada di prosedur adalah fakta atau kebenaran umum jadi menggunakan simbol present tense. Do you understand? Dan juga sepoin jadi pahami ya. Number 2 use imperative sentences atau kalimat perintah. Jadi dalam prosedur teks itu menggunakan kalimat perintah. For example, cut the onions, put The egg in the bowl. Jadi, memerintah. Iris bawang, kemudian masukkan telur ke dalam mangkok, for example. Number three, using action verbs, atau kata kerja tindakan. Jadi, prosedur text itu menggunakan kata kerja yang bersifat melakukan tindakan, melakukan aksi. For example, prepare. Break, cut, put, mix. Ya, something like that. Jadi, me menyiapkan, prepare, menyiapkan, melakukan tindakan. Oke. Okay. Number four, using sequence adverbs. Menggunakan kata keterangan urutan. Karena prosedur, prosedur teks dalam stepnya harus secara urut. Tidak boleh dibolak-balik. Jadi langkah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak boleh langkah pertama langsung ketiga atau terakhir. Contoh dari sequence adverbs adalah first, second, third, then, after that, finally, etc. That's point. And the last one, sometimes. pressure text uses time adverbs atau kata keterangan Waktu secara terperinci. For example, for five minutes, two hours, three minutes. Ya, mari kita lihat contoh dari keterangan tersebut. Oke, okay. dari contoh tadi yang sudah kita baca tentang how to make omelets, we can see from the steps, uh, saya telah menebali, Dua golongan kata, yang pertama dengan the blue, blue color, yang kelompok kedua dengan red color. Kira-kira apa tujuannya? Ada yang ngerti? Oke, okay. sekarang kita coba yang pertama, the blue color. Kata yang diberi warna biru. Kira-kira ini contoh apa ya? Ada yang ngerti? Oke, okay. that's good. Ini adalah contoh dari sequence at Verbs, atau kata urutan. Inilah yang dinamakan kata keterangan urutan. Jadi ada first, second, third, then the next steps, after that, next, finally. Itu merupakan kata keterangan urutan yang ada di procedure text. And then, the red one. Ya, Kalau yang merah ini kira-kira apa? Yang merah ini termasuk. Inilah ada contoh dari action verbs, kata keterangan tindakan. Jadi, melakukan tindakan, melakukan suatu aksi dalam prosedur itu. Contoh, cut into pieces, cut. Break the egg, break. Put the garlic, letakkan bawah. Mix them, mix. heat, pour, lift, angkat. Itu adalah contoh dari action verbs saya dipahami, ya? Oke, okay. I think uh, it is easy, isn't it? Oke, okay. kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, okay. generic structure. Baiklah, anak-anak. Untuk prosedur, uh, memiliki generic structure sebagai berikut. tira dan jutaan, like, tapi ini obsolit. Mungkin kalian bisa uh, menemui prosedur teks atau prosedur How to make omelets. Oke, okay. there are three parts here. The first one is how to make omelets. Now, uh, what do you think? Uh, ini termasuk apa ya? How to make omelet. Untuk general structure-nya, ada yang tahu? Oke, okay. how to make omelet is the title or course. Ini adalah judulnya. Yang bisa menceritakan tentang tujuan, the purpose, telling about the purpose. Jadi, judul dalam prosedur teks itu bisa mengidentifikasikan tentang tujuan atau goals, atau purpose of the text. Ya, we see, we know about the purpose from the title. Ya, cukup bisa dipahami ya. How to make omelet. So, the the, the purpose is how to make the omelet from this Oke, okay. the next structure is we need. Oke, okay, what is it? Very good. It is materials. Ya, jadi two eggs, onions, garlic, chili, sort vegetable. We call it as materials. Ini yang dinamakan bahan bahannya. Di sini kita tidak ada alat yang dicampurkan, tapi daso. Okay. Jadi bahan bahan. Yang dibutuhkan untuk membuat telur dadar, ya, okay, sudah cukup jelas ya. And the last one is steps atau langkah-langkahnya. Oke, okay, steps, langkah-langkah yang harus kita ikuti di dalam prosedur teks di sini. Oke, okay, first cut into pieces until finally omelet is ready to serve. Sekali lagi. Untuk langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan, sesuai dengan aturannya, jadi tidak boleh dibolak-balik. Misalkan langkah pertama langsung langkah keempat, the first step and then go to the fourth steps. no, you must read it in order, melakukannya juga secara teratur. Baiklah anak-anak, sudah cukup jelas? Saya rasa penjelasan tentang procedure text. Saya harap kalian bisa mempelajarinya lagi. Dan cukup sekian pembelajaran dari saya. Tetap semangat. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Keep safe and healthy. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.